Bumerang, band rock asal kota Surabaya, yang dibentuk pada tahun 1991 dengan nama awal Los Angeles. Bumerang sempat bergonta ganti personil, setelah mengikuti festival rock yang diselenggarakan Lok Zelebor pada 1993. Nama Bumerang semakin dikenal setelah masuk 10 besar, lagu pelangi yang terdapat pada album Extravaganza, adalah lagu yang hits pada awal tahun 2000-an, yang mengantarkan Bumerang menjadi band rock papan atas Indonesia. Bahkan lagu pelangi menjadi lagu wajib bagi anak-anak band untuk dibawakan pada era itu.